Apakah Anda ingin jadi Youtuber? Kenapa tidak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtuber pemula Seperti saya Dimanapun Anda berada Bagi Anda yang baru akan memulai aktivitas Sebagai Youtuber pemula Mari bagi rasa, berbagi pengalaman, dan berbagi wawasan tentang tema tersebut. Jika ada pertanyaan pada diri kita, yang pertama: "Bisakah saya jadi seorang YouTuber?" Jawabannya: "Bisa." Yang kedua: "Mungkinkah saya bisa sukses untuk jadi YouTuber?" Jawabannya adalah mungkin saja. Lalu yang ketiga, kapan atau berapa lama sih saya bisa menjadi seorang YouTuber yang sukses? Nah, untuk pertanyaan terakhir ini yang tidak mudah untuk menjawabnya. Sahabat-sahabat tersintaku, siapapun bisa menjadi apapun. Saya ulangi, siapapun bisa menjadi apapun. Tapi dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi, beberapa syarat yang harus dipenuhi itu antara lain: yang pertama, ada niat atau keinginan untuk itu; yang kedua, merasa mampu untuk melakukannya; yang ketiga, adanya sarana. Atau prasarana Yang diperlukan Dan itu memadai Meskipun secara minimal Lalu yang keempat Konsistensi ini penting Jadi konsisten terhadap apa yang dikerjakan Siapa tersintaku Setiap orang punya keinginan Punya cita-cita Adapun sejauh mana cita-cita itu akan tercapai, itu memerlukan sebuah perjalanan yang disebut proses. Kembali ke pokok bahasan kita, bagaimana kita bisa menjadi seorang YouTuber? Menurut pemahaman saya, jika kita merasa memiliki kemampuan, ya dicoba saja. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Kalau kita tidak pernah mencoba melakukannya Saya pribadi berpikir Jika saya ingin melakukannya Ya saya coba Saya coba lakukan kegiatan itu dengan sepenuh hati Lalu apakah harus ada target? Ya tentu harus ada target yang akan dicapai Tetapi ingat Jangan sampai target itu yang mengendalikan kita Usahakan kita yang bisa mengendalikan target itu Bagaimana caranya? Carilah referensi sebanyak mungkin Sering bertanya pada orang yang telah berhasil Selalu mencoba cara lain atas kesalahan atau kekurangan yang telah terjadi Lalu perbaiki itu Dan coba lagi Jangan Mari kita coba merubah mindset yang mungkin salah pada pola pikir kita selama ini. Jika sebelumnya kita selalu ingin mengerjakan sesuatu yang kita cintai, maka mari kita rubah dengan mencintai apa yang kita kerjakan. Ini penting. Sebab hanya dengan e, cinta kita bisa maksimal dalam menyelesaikan sesuatu. Kemudian berikutnya, jangan pernah kita merasa mampu memastikan kapan dan berapa rezeki yang akan kita peroleh. Sebab lahir, jodoh, rizki dan mati adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita pasif sahabat. Ikhtiar tetap perlu dilakukan, bahkan wajib. Yang harus kita yakini adalah bahwa kita sudah diberikan porsi, kita sudah diberikan jatah rezeki tentang kapan dan berapa itu rahasia. Sahabat tercinta, cobalah buat beberapa konten berbeda, lalu coba kita simak hasilnya dari beberapa tema konten itu. Yang mana yang paling banyak dicari viewer? Sehingga kita bisa mengetahui jenis konten seperti apa yang mungkin cocok untuk kita lanjutkan secara konsisten. Optimistis harus senantiasa dijaga sebab tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua akan Kita tidak tahu Kapan saat itu tiba Yakinlah semua akan indah pada waktunya Demikian sahabat-sahabat tercintaku Konten perdana saya yang saya anggap serius Semoga bermanfaat Mohon kritik dan saran Untuk meningkatkan kualitas Persembahan selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Bila hitauh walaidaya Assalamualaikum warahmatullahi Sampai ketemu di persembahan.